Biar kita sama-sama tahu apa maksud malasnya aku Yuk kita cari tahu ya Dan pelajarin bareng Nah di sini jadi aku ngambil dari tiga definisi Based on kamus lagi Karena menurut aku ini yang paling relevan Oke okay. Jadi kalau dari Cambridge Let me itu red. Di sini adalah not willing or not wanting to work or use effort to do something. Oke, okay. intinya nggak niat kerja, nggak niat untuk kerja atau berusaha untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, okay. sorry, ini. Tapping jam setengah dua belas malam jadi agak masuk angin, tapi nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Nah, kita tampung dulu yang kedua adalah not eager, nggak semangat, or willing to work, or exert oneself. Aku cari exert itu sama sebenarnya lebih ke arah do the deeds, gitu loh. Do the deeds ini juga nggak mau, oke. Okay. Unwilling to work or be active. Doing as little as possible. Huh. Jadi, kalau misalnya aku lihat definisinya. Intinya malas adalah. Nggak pengen. Ngerjain. Sesuatu. Atau kerja sesedikit mungkin. Tapi di sini nggak ada bilang sama sekali nggak mau kerja, oke? Cuma lagi nggak pengen ngerjain sesuatu yang mungkin nanti bisa jadi pengen atau kerja sesedikit mungkin. Jadi, ada dua definisi yang bisa aku tangkap di sini. Oke, jadi kalau misalnya aku ambil kesimpulan, berarti sebenarnya malas itu nggak hmm, selalu nggak produktif. Malas itu cuman lagi nggak pengen. Satu, yang kedua kerja sedikit mungkin. Oke, lagi nggak pengen kerja. Jadi sebenarnya. Justru, kalau misalnya ngeliat definisi ini, means, ini menurut aku masih sangat bisa ada possibility untuk produktif. Gitu. Karena sebenarnya lagi nggak pengen kerja yang mungkin nanti pengen gitu. nanti pengen bisa jadi produktif menyelesaikan sesuatu gitu terus di sini kerja sesedikit mungkin bukan berarti nggak mau kerja kebayang jadi menurut aku pada akhirnya kalau misalnya kita lihat dibikin timeline gitu ya antara rajin dan di sini malas Nah sim bentar salah timeline-nya Jadi di sini kerja oke di sini enggak kerja Nah, malas tuh di tengah-tengah gitu. Disebut mau kerja juga enggak, disebut enggak kerja juga enggak gitu. Cuma lagi enggak pengen, atau kerja sedikit mungkin. Oke, okay? itu doang definisi aku tentang malas. Jadi, tolong kita ubah cara pandangnya: malas bukan berarti nggak produktif, malas bukan berarti nggak mau kerja. Itu emang cuma lagi nggak pengen kerja atau kerja sesedikit mungkin. Itu definisi aku tentang malas. Coba, apa definisi kamu? Tulis di kolom komentar. Oke, okay? thank you guys for watching.